Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas yaitu cara membuat 3D text di Corel Draw yang nantinya seperti ini. Nah, kita langsung aja masuk ke Corel Draw. Corel Draw ya, setelah terbuka, maka kita akan membuat dokumen baru kita kasih nama misalkan membuat teks 3D Oke setelah itu kita tentukan ukuran kertas ya dan RGB ukuran kertas 200dpi aja biar kita ada berat Oke nah kita tulis 3D teks ini ya kasih bolt langsung kita duplikat jadi dua nah yang atas kita kasih warna saya akan kasih warna biru muda ya si warna biru muda oke nah ini layarnya masih di bawah jadi kita ke atasin dulu nah caranya gitu digeser setelah itu setelah kita berada di atas maka kita select dua-duanya nah, kita cari eh, blend blend ya efek blend Oke okay. nah lalu kita klik di layar yang bawah dibawa ke yang atas nah seperti ini jadinya langsung jadi kan teret nah no. begitu nah udah gitu kita udah pastikan ini Posisinya benar, udah nampak kreditnya. Nah, kita akan membuat background dengan klik dua kali rectangle. Nah, setelah itu kita bikin backgroundnya dengan warna gradient. Ya, nah, pilih radial ya, supaya agak bulat gitu. Nah, lalu kita atur yang gelap dan yang terangnya. Ya oke okay. bentar kita atur-atur dulu nah kita ganti backgroundnya warna bawahnya yang lapnya maksudnya dengan warna biru nah yang terangnya kita atur lagi biar kelihatan cahaya datang dari sebelah atas gitu ya nah, dirasa cukup kita ilangin dulu bordernya ya. tidak border yang itu. Nah, dengan cara klik kanan di yang kosong. Oke. Okay. Udah gitu kita akan ganti kasih gradien juga ini teks yang layar atas. Nah, supaya kelihatan ada cahaya datang dari atas. Nah, seperti ini. Oke, okay. cukup. Nah, seperti ini. Nah, udah gitu, kita akan membuat shadow dengan cara menduplikat, ya, layar yang atas seperti ini. Nah, lalu kita kasih efek shadow. Nah, begitu. Setelah itu, kita simpan. Tulisannya di de plus selurus dengan layar yang bawah. Kita pindahin dulu ke bawah layarnya, ke bawah yang paling bawah. Nah, seperti ini terus kita luruskan lah dengan yang bawah nah, supaya tidak terlihat. Oke, selesai. Setelah itu kita save ya. Oke, selesai kriti teksnya udah jadi demikian nah bagi teman-teman jangan lupa ya uh, klik like subscribe dan klik bagikan kepada yang lain supaya yang lain juga bisa merasakan manfaatnya oke okay? selamat berjumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh